Saya sedih loh, ditandai dengan, ini makanya ya, ngapain si Vespa Halloween? 150 jiwa yang tadi pagi saya baca, hilang begitu saja. Berhenti ya, anak-anak Tuhan gak ada tuh ya perayaan Halloween sama sekali. No, it's not necessary, gak apa-apa. Kalau Anda ditinggalkan karena gak punya popularitas itu, gak apa-apa. Lebih baik Anda punya. Teman saya belum percaya Tuhan Yesus sudah baca Alkitab. Maka kita mulai memplanningkan ke depan. Tidak ada yang salah dan harus. Sebab kita harus sama-sama dengan Tuhan merencanakan hal-hal besar. Amin. Cuman yang salah adalah kadang-kadang kita itu kelupaan. Hanya merencanakan tapi lupa review tahun yang sedang berjalan. Kalaupun kita masuk, jamin tidak 24 jam pertama tetap masuk? Tidak ada. Makanya, di bagian ibadah pertama kita wajib nomor satu menghormati ruang di antaranya. Kalau Anda nggak bisa menghormati ruang jeda di antara 29 Oktober sampai dengan nanti 1 Januari, maka kita nggak ngerti apa sih persiapan yang harus kita lakukan. Itu di ibadah pertama. Di ibadah kedua ini kita bukan hanya menghormati ditambahin, menghormati, dan kemudian kita memahami. Memahami apa sih bahwa lewat pengalaman, lewat tindakan nyata, kita dikasih pengertian. Kenapa? Karena memang kita masih ada di dalam The Year of a New Paradigm. Masih tanggal 30 Oktober 2022, betul? Tapi kita sebetulnya sudah masuk di dalam tahun PGM, kalau dalam hitungan tahun Ibrani. September kemarin. Jadi kalau hitungan tahun Ibraninya udah masuk tahun baru, tapi masuk tahun kabisatnya nunggu 1 Januari. Nah di antaranya ini Harus dihormati Dan ambil pengertiannya Apa sih prophetic message-nya Yang Tuhan mau kita ngerti Setelah itu nanti di Ibadah 3 Di GBA SM 2 adalah Kombinasi menghormati dan memahami Kita bisa melangkah Ke 2023 jika Allah Beri nafas, kita tidak mendahului Tuhan Betul? Tapi kita wajib melakukan persiapan dan wajib ngerti Masuk 2023-nya jadi ngerti Bukan jadi ngeri Takkan mungkin ku balas Dari Apa yang, yang tonton, sama -sama. ku miliki Ada sama-sama Ku persepah di kami Tuhan dan tetap ci Padamu Tuhan